Diawali dengan momen spesial Cidukan saat Leslar tentunya liburan di Bali Masya Allah Bahagia terus idola kesayangan Doa-doa baik selalu diberikan dari orang-orang baik Yang selalu terus mencintai Leslar family Masya Allah mudah-mudahan bahagia selalu rumah tangga Leslar Rukun dan semoga sakinah mawadah warohmah Dan mudah-mudahan kita juga semuanya sebagai pecinta Leslar, selalu dimudahkan segala urusan dan selalu bahagia dan makin kompak untuk mendukung Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya kita lihat juga persahabat ada momen cidukan juga semalam Masya Allah, masih syuting persahabat ya, buat apapun projeknya, semoga sukses untuk Bunda Lesti, semangat terus buat Bu Bos Lesti Kejora sukses selalu ya untuk Idolah kesayangan mudah-mudahan, proyek apapun itu selalu dimudahkan, selalu ditunggu dan selalu dinantikan Semoga ada kabar baik, ada kejutan baik untuk kita semuanya Kita simak juga di beberapa tanggapan komentar begitu banyak respon juga yang diberikan Di antaranya dari akun Endang, Suistina mengatakan Masha'Allah Allah, Semoga syutingnya Bunda Lasi diberikan kemudahan kelancaran kesuksesan oleh Allah Subhanahu SWT Berkah Barokah Amin Masya Allah banget sahabat. Kita simak juga tanggapan lain Dari akun Instagram Permata Hati 211 mengatakan Sepertinya syuting video klip ya Mudah-mudahan Amin tuh Sahabat kita lihat juga ada jawaban komentar dari Sri Yulan Disitu mengatakan MS Glow katanya persahabat Kita simak juga tanggapan dari Eliza elizar 02 Kalau syuting video klip lagu barunya pun les Kenapa gak apa bi aja jadi seradaranya Kayak yang lagu lentera, bagus kok ya Pokoknya sehat-sehat terus ke warga besar leslar Dan kita semua amin Mudah-mudahan persahabat ada kejutan baik mengenai single terbarunya, Bunda Lesti Kejora. Kemudian, tersahabat kita simak juga. Di sini ada ciri lain, Masya Allah, banget tersahabat ya. Semalam memang masih lanjut syuting, berharap banget ada kejutan mengenai single Bunda Lesti ya. Kita selalu mendoakan yang terbaik, selalu mendukung Masya Allah, Bunda Lesti. Dikelilingi oleh orang-orang baik, makin bangga dan kagum dengan sesak Lesti maupun Rizky Bilar. Kemudian juga bersahabat kita lihat di sini ada informasi yang sangat amat penting banget kali ini dari MRB Clothing Line yang diinformasikan kembali oleh Bu Vir. Jangan lupa bersahabat ya hari ini jam 2 siang bakal launching kembali produk MRB Clothing Line. Jangan sampai habis persahabat ya, jangan sampai ketinggalan di aplikasi Shopee persiapan ya. Ini info semalam. Perhatikan besok siang ini semalam yang diinformasikan jam 2 siang hari ini Hodi dan Res Jumbo segera kami posting ya di Shopee. Jangan sampai kehabisan lagi, gerakan cepat jari kalian, stok terbatas. Jadi untuk warga Konoha jangan sampai ketinggalan karena ini stok terbatas. Jadi gas jam 2 siang. Jangan lupa, siap-siap standby di aplikasi Sofi Karena bakal luncur Bakal launching produk MRB clothing line Ada hoodie dan dress jumbo nih persahabat Jadi spesial hari ini Siap-siap untuk keluarga konohan Dukung penuh untuk karya dan bisnis-bisnis idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat perhatikan sini ada sebuah artikel persahabat dari akun Kavan Lagi Dangdut Delapan potret terbaru Lesti yang sempat disebut pucat dan tak bahagia, penampilannya kini makin mahal dan berkelas. Sejak kasus ke selesai, hingga kini Lesti gejora selalu banyak disorot meski dirinya sama sekali belum terlihat di layar kaca. Terbaru, lagi-lagi wajahnya disorot saat barang bareng risibilar. Wajahnya ramai disebut pucat hingga tak bahagia oleh Namun, tudingan tersebut dijawab Lesti dalam sesi foto terbarunya. Masya Allah Bunda Lesti Walaupun begitu banyak orang-orang Yang selalu nyinyir Tetapi persahabatnya Bunda Lesti Menunjukkan kualitas Kualitas berkelas Dan semakin mahal Itulah idola kesangan kita Mudah-mudahan semakin kompak untuk warga Konoha Doakan dukung terus Buat Lesti maupun Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat disimbang juga Kali ini kita lihat outfitnya PPL Masya Allah Bang L makin keren banget ya apalagi sudah bisa jalan sendiri Masya Allah Kita lihat persahabat dia ya, untuk baju yang dipakai oleh Abang L ini harganya juga luar biasa mencapai Rp 1.205.147 Untuk celana pendeknya persahabat ya merek Dior dibanderol seharga Rp 4.895.000 Masya Allah persahabat dia? Ya. Harga celananya aja mencapai 4 juta lebih Ini keren banget, luar biasa Berkah barokah dan mudah-mudahan Rezeki idola kita juga bisa nular ke kita semuanya, amin Masih menunggu channel kalian hingga kabar terbaru berikutnya Di hari ini jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia Dari Leslar, tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. baik mengucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.